Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Ala umri dunya wa ad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Amma ba'ad Al-Mukarram Rumuk Haji Muhammad Nawawi Umar Beserta Nyai Haja Afwa Mumtazah Selaku kepala mandrasa tak khusus lilbanat Yang selalu kami harapkan barokah serta ridhonya Kepada para asatidh wal asatidha Madrasa tak khusus lilbanat Yang selalu kami ta'zimi kepada wali murid Madrasah Tahosus lil banat, hadirin wal hadirat, beserta tamu undangan yang kami hormati. Tak ketinggalan pula kepada rekan-rekanku yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat ilahi rabbi yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Sehingga kita dapat berkumpul dan berwajah Di tempat yang insya Allah penuh barokah ini Amin, amin, ya Rabbal Alamin Sulawat serta salam Marilah kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW Beserta keluarga dan para sahabatnya Semoga kita mendapatkan syafaatnya Kelakfi yawni al-qiyamah Amin, Amin Ya Rabbal Alamin. Hadirin walhadirat Rahi'akumullah Baiklah kami bacakan Susunan acara pada pagi hari ini Susunan Hafla Afirussana Dan pelepasan Wisuda Puteri Madrasah Tahwasus Nil Banat Tahun ajaran 2019 2020 Masehi. Pondok Pesantren Putri Aisyah Kempek, Gempol Cirebon Rabu 14 Agustus 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1440 Hijriah sebagai berikut Acara 1. Pembukaan 2. Lantunan Kalam Ilahi Tiga, Gemah Solawat Nabi Empat, Sambutan-sambutan Lima, Presentasi dari Perwakilan Wisuda Putri Enam, Pelepasan Wisuda Putri Madrasah Khusus Lilbanat Tahun Ajaran 2019-2020 Tujuh, Persembahan Kreasi Seni oleh Wisuda Putri Delapan, Doa Penutup Demikianlah susunan acara yang akan berjalan pada pagi hari ini Marilah kita buka acara ini dengan bacaan umul kitab al <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Ya Tưởng cũng وَالْوَكُورُ لِيَعْمَلَ <تصفيق> Laksanalah puncak acara Wisuda Dan Dilaksanakan Khatmil Quran Tidak lain Kami sebagai Wali santri Hanya mengucapkan Syukur yang tak terhingga Kami kehabisan kata-kata untuk berkata apa begitu mulianya beliau kami hanya tersirat doa kepada beliau-beliau mudah-mudahan dipanjangkan umurnya mudah-mudahan diberkahkan rezekinya dan mudah-mudahan diberi kekuatan untuk membina anak-anak kami mudah-mudahan juga anak-anak kami kami sebagai wali santri hanya Berdoa mudah-mudahan nanti setelah pulang ke masyarakat mendapat ilmu yang manfaat. Amin ya Rabbil Alamin. Mengatakan adukah wala walafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.